Iya Baik Ibu-ibu salihah saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihin nasta'ainu ala umuri dunia wad Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila Amma rajim Ya amanu Ibu tolong buka surat Al-Hashr surat Surat 59 ayat 18 sampai 20. Saya ulang lagi Alhamdulillah dan alhamdulillah pagi ini hari Minggu hari Ahad ya di mayoritas ibu-ibu istirahat. Ternyata ada Ibu-ibu solehah yang dibimbing ke masjid yang berkah ini mudah-mudahan usianya berkah, rizkinya berkah, rumah tangganya berkah dan semoga kita dikumpulkan di jannah yang indah. Amin ya Rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, pengikutnya. Semoga kita termasuk pengikut yang setia sampai akhir usia kita dan bisa berkumpul di jannah bersama beliau. Amin ya robbal alamin. Ketika kita memasuki akhir tahun di 2022, ada mimpi-mimpi yang belum terwujud, ada harapan yang belum dikabulkan, ada hajat yang masih tertunda. Sementara 2023 sudah di ambang pintu. Rasanya sering sekali kita menyesal. Tahun 2022 banyak yang tidak kita lakukan, banyak hajat yang belum tercapai, banyak mimpi-mimpi yang terkadang terkendala. Maka hari ini pengajian terakhir di 2022 tema kita tentang muhasabah akhir tahun. Walaupun baru tanggal berapa, Bu? Baru tanggal 3. Makanya wajahnya sumringah ya. Baru gajian kan suami. Hmm. Apa yang akan kita lakukan? Kita ingat dengan kalimat Umar bin Khattab Beliau berkata, Hasibu anfusakum qobla antuhasabu. Hisaplah dirimu, evaluasilah dirimu, Hitung-hitunglah dirimu, Sebelum nanti dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ngitungnya gimana Amal kita yang mencatat adalah Malaikat hati Terus kita ngitungnya bagaimana Sesungguhnya kita tahu Kalau kita bikin dosa Kita juga tahu Kalau kita sedang berbuat baik Iya kan bu Wa innahu ala dhalikalah syahid <-tuh> Kata Allah Syahid kita menyaksikan Kalau kita ini melakukan kebaikan Atau sebaliknya kita tahu Namun karena Allah mengilhamkan ke dalam jiwa kita Ada keinginan berbuat dosa Dan keinginan berbuat takwa Allah itu sangat demokratis Allah itu memberikan kedua-duanya Kita mau berbuat apa Terserah kita Tapi kata Allah Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya Dan rugi kata Allah yang mengotori jiwanya Pertanyaan saya Kita lebih sering menyucikan jiwa Atau mengotori jiwa kita Mengotori Maka Abu Nawas berdoanya apa Ilahi lastulil firdausi ahla Wala aqwa ala jahimi. Ilahi ya Allah Aku gak pantas masuk ke dalam surga firdaus Tapi aku juga gak kuat Kalau dimasukkan ke dalam Neraka, seperti kita kan ya Bu, pengennya masuk surga tapi ibadah kita tidak layak rasanya mendapatkan kenikmatan surga. Kita lalai lagi, lupa lagi, khilaf lagi, gitu. alhamdulillah kita memiliki Allah yang Maha Pengampun. Setiap bikin dosa diampuni, setiap bikin dosa kita bertobat dihapus dosa-dosa itu. Nikmah sekali memberikan Allah yang Maha Pengampun. Padahal setiap hari jangankan hitungan tahun, Ibu. Hitungan detik menit kita bikin dosa. Maka mudah-mudahan dengan tema hari ini itu mengingatkan diri saya juga dan mengingatkan kita semua betapa lalainya kita planning-planning kita, mimpi-mimpi kita nanti 2002 saya akan begini, begini, begini, tapi ternyata tidak kita lakukan. Pun mungkin 2023 kita akan mengatakan saya akan lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Maka doanya apa? Mudah-mudahan tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Umar pun berkata barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Tapi kalau tahun ini atau hari ini sama dengan kemarin Maka dia orang-orang yang rugi Sementara barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin Maka dia adalah orang-orang yang celaka Na'udhu billah Ada kalimat pepatah Lan terja'ala iya billah timadon. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lewat nyeselnya pasti belakangan itulah jiwa kita maka ibu-ibu masih ingat sebelum saya menyampaikan tema tentang muhasabah, tentang bekal cuma mau ngasih simulasi sedikit seandainya, ini seandainya air ini kotor cara ngebersihinnya gimana bu Di air di gelas ini misalnya kotor saya pengen ganti biar airnya bersih caranya gimana disaring Dibuang Diapain lagi Ada jawaban satu Belum ibu jawab Pelajaran biologi kita dulu Kalau ada air kotor Ingin disaring Dijernihkan Ambil air yang bersih Tuangkan sebanyak-banyaknya gitu kan bu? Tuangkan air jernih sebanyak-banyaknya Maka air kotor akan keluar dengan sendirinya Terus gitu Terus Isi Air jernih ke dalam, air yang kotor Nanti air kotornya keluar Yang tersisa adalah air yang jernih, yang bersih Begitu juga dengan jiwa kita Karena kita jiwa-jiwa pendosa Allah masih ngasih kesempatan kepada kita membersihkannya Kita pengen menjadi orang yang beruntung Mengapa? Kata Allah Demi masa, demi waktu asar Innal insa semua manusia, semuanya tidak terkecuali Semuanya dalam kondisi rugi-rugi-rugi Kecuali yang mana? Kecuali jika melakukan empat hal Empat hal apa saja? Illa amanu iman Iman kepada Allah subhanahu wa Ta'ala Setiap pagi kita bilang Raditu billahi rabba wabil islami dinah bi Muhammadin Nabi yang Warasula betul enggak yang kita ucapkan dengan yang kita rasakan? Nah itu pertanyaannya. Ketika kita bilang Rasul itu Billa aku redoh Allah sebagai Tuanku. Kita bilang aku redoh Allah sebagai Tuhanku Kalau kita redoh Allah sebagai Tuhan kita, maka kita harus redoh dengan semua perintahnya. Disuruh solat waktu ikuti. Disuruh menunaikan zakat Aduh nih. Saldo lagi bagus-bagusnya, nih. Disuruh zakat gitu ya. Disuruh puasa ya Allah lagi musim hujan, lagi enak makan. Disuruh puasa, ndak usah protes. Yang mampu pergi haji, mampu pergi haji harus berangkat. Kalau mampu pergi haji tidak berangkat, dia berdosa. Nggak usah protes ya Allah lagi Haji hajinya jauh banget, kenapa nggak di Monas deketan nih Redo Redo dengan semua perintah Allah Yang kedua apa? Redo dengan larangan Allah Itu konsekuensi Rodi itu ya Rabbah Aku redo Allah sebagai Tuhanku Maka redolah dengan perintahnya Dengan perintah Allah Kedua dengan larangannya ndak usah protes Ih Kenapa sih nggak boleh ngerumpi Padahal ngerumpi enak banget Ya gitu saya kalau gak ngumpi sariawan Ih beli boleh selingkuh ya padahal selingkuh itu bikin kita semangat ke kantor tahu misalnya Dilarang sama Allah Bayangkan kalau pasangan kita selingkuh pasti kita marah Sama halnya ketika kita selingkuh suami pun berterhianat gitu kan Terhianat, dihianat itu gak enak gitu Jadi yang dilarang oleh Allah ikhlas saja, redok saja, itu yang kedua. Tak boleh berkhianat, tak boleh ngerupi, tak boleh meninggalkan apa namanya perintah Allah gitu ya. Tak boleh berzina, jangan berzina, mendekatinya saja sudah nggak boleh, apalagi melakukannya. Yang ketiga redok dengan apa? Redok dengan pemberiannya dikasih suami Alhamdulillah dikasih anak satu dua tiga Alhamdulillah belum dikasih Alhamdulillah redok dengan pemberian Allah dapat rezeki gimana saya cair nggak bonus kita Oh cair tapi sedikit itu rezeki kita redok dengan pemberiannya yang keempat apa redok dengan yang diambil apa yang diambil? Kadang-kadang mohon maaf ya, Bu. Kita lupa, naruh uang hilang. Kadang-kadang ada pangeran berkuda akan menjemput anak kita, enggak jadi. Kadang-kadang gitu. seharusnya kita dapat rezeki, enggak jadi gitu. Sering kan, Bu? Barang yang ada yang kita genggam lepas, yang belum kita genggam ternyata enggak jelas. Redo dengan yang diambil, termasuk. Pendengaran kita berkurang, penglihatan kita berkurang. Diambil tuh, Bu. Dulu makan rujak mangga asem, enak gitu ya, Bu. Wah Enak banget kita cocok. Sekarang Ibu berani makan mangga pedas asem. Man. Udah diambil, Bu. Dulu jalan kita gagah, lari kemana-mana kuat. Sebagian kalau udah puluh 60, 70, udah mulai dugem. Duduk gemeter. Nah... Berkurang, diambil sama Allah Redo dengan yang diambil Itu yang keberapa bu, yang keempat Apa yang kelima Redo dengan pilihannya Dipilih sama Allah Mendampingi fulan Dipilih sama Allah Memiliki anak yang karakternya Berbeda-beda Ada seorang ibu sukses Anaknya menjadi bintang semua Tapi jangan salah Dia diuji lewat suaminya ada yang anaknya, ya Allah, Masya Allah, gitu ya. Dibuat pusing oleh ulah anaknya, tetapi suaminya, nyenengin banget. Bunda nggak usah pusing-pusing, kita jalan-jalan yuk. Bunda maunya kemana, ya Allah, enak banget ya suaminya. Tapi kan ujiannya lewat anaknya. Ada yang suaminya udah 3T, takwa tampan tajir, anaknya 3R, benar, pintar, segar, Eh cicilannya lunas-lunas Iya lunas. kan Bu? Semua pintu, semua lini ada Memang sudah dipilih Kita diuji di pintu-pintu yang berbeda Karena Allah tahu Hujan yang cocok buat kita yang mana Maka redo dengan pilihan Allah Pilihan Allah nggak pernah salah Jadi kalau kita pernah protes, pernah ngeluh Ya Allah Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa yang diuji saya bukan dia aja? ndak usah, Allah sudah tepat banget ujian sama kita. Kita udah dipilih sama Allah. Maka yang keenam redok dengan takdirnya. Yang pertama tadi apa bu? Redok dengan perintahnya. Yang kedua redok dengan larangannya. Yang ketiga redok dengan yang diberikannya. Yang keempat redok dengan yang diambil ya bu ya. Yang kelima apa tadi bu? Redo dengan pilihannya Dan yang keenam redo dengan takdirnya Allah itu menakdirkan kita Misteri Makanya ada iman kepada takdir khairi wa syarih. Jadi kita beriman kepada takdir baik dan buruk Nah baik dan buruk itu kacamata kita Kalau kacamata Allah semua takdir Allah baik Allah selalu memberikan yang terbaik. Kita lagi belajar nih, kita cuci otak kita, gak pernah suuzon sama Allah. Jangan pernah suuzon sama Allah. Allah itu bersama prasangka kita. Kalau kita prasangkanya baik sama Allah, Allah akan kasih yang terbaik. Begitu pula sebaliknya. Jadi, kalau misal tiba-tiba ada ujian, bonusnya apa ya? Allah mengasihi apa ya? Gitu. Jangan ya, mulai deh, mulai deh ujian lah gini. Ya, ya ujian lagi gitu. nih. Padahal ketika diuji Ya Allah kita dipilih sama Allah Diuji di pintu ini Allah tahu kita mampu Jadi kita menghadapinya Ya sudah dunia ini tempatnya ujian Kalau tempat cucian kan laundry Jadi kita lagi hidup di, di dunia Paling bahagia adalah orang yang tahu dunia ini tempat ujian Dan kita mempersiapkannya dan orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak tahu dunia ini tempat ujian dan dia tidak mempersiapkannya. Jadi setiap diuji, ya Allah kuatkan, kuatkan ya Allah kuatkan. Tapi kalau belum diuji jangan minta. Bahkan kalau bisa bilang sama Allah, Pak. Doa di surat Al-Baqarah terakhir. Rabbana wala tuhammilna ma la Wafana, wafirlana, warhamna, kafirin. Ya Allah, jangan dikasih ujian yang kami nggak sanggup. Boleh bu minta yang nggak sanggup saya jangan dikasih. Khawatir iman kita lepas. Khawatir kita semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika di penghujung tahun ini Allah berfirman di surat Al-Hasyr sekedar mengingatkan, rajim, ya amanu. Wahai orang-orang yang beriman, Allah tidak memanggil manusia, Allah tidak memanggil orang Islam yang dipanggil sama Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ada tiga perintah di sini ibu, tiga-tiganya diingat. Apa yang pertama itu Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masih ingat ibu takwa artinya apa? Takwa bukan takut istri kedua Takwa secara bahasa artinya takut Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Secara istilah atau secara terminologi Takut itu artinya menjalankan perintah Allah Dan meninggalkan larangannya Kenapa mau menjalankan perintah Allah? Karena takut Kenapa meninggalkan larangan Allah? Karena takut Ibu pernah gak kita beribadah karena rasa takut? Pernah kan? Kata Imam An-Nawawi itu model ibadah nomor satu Kita lagi nyenyak tidur Tiba-tiba terdengar azan. Allahu akbar Allahu akbar Kita berpikir Pengen deh nggak sholat Berani nggak bu? Sekali-kali ah nggak sholat subuh Berani nggak bu? Enggak Itu rasa takut Itu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka Artinya apa? Motivasi kita beribadah Dorongan kita waktu beribadah Karena rasa takut Boleh enggak bu? Boleh justru itu yang menyelamatkan kita dari api neraka Berapa banyak saudara kita di luar sana yang gak punya rasa takut Gak sholat gak takut Gak puasa gak takut Buka aurat gak takut Gitu kan bu? Kita berani bu? Gak berani Rasa takut itu yang menyelamatkan kita dari api neraka Kata Imam An-Nawawi itu kelas 1 tapi walaupun baru kelas 1 udah berkelas, keren kan, Bu? Terus kelas 2 apa dong? Kelas 2 itu ibadahnya karena pengen dapat pahala atau pengen dapat surga. Boleh enggak, Bu? Boleh. Jadi memotivasi diri, dorongan gitu ya, Bu ya. Dorongan orang beribadah pertama seperti seorang hamba sahaya yang takut sama majikan. Kedua, ibadahnya seperti seorang pedagang yang mau dapat untung. Kita mau dapat apa? Mau dapat pahala, mau dapat surga. Allah kok iya nyebut di dalam Al-Quran, Surat Al-Imran, ayat: 133 "Apa kata Allah, <tuh> nah, itu. Bergegaslah kepada ampunan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sebut jannah di situ, Bu. Kita kalau buru-buru dalam urusan apa, Bu? Ke ATM itu buru-buru tuh. Ke toilet kita buru-buru ya, Bu. Ngambil gaji, kita buru-buru. Kata Allah, buru-buru ini di dua hal. Yang pertama, mohon ampun. Yang kedua, mengejar surga. Boleh gak, Bu? Kita duduk di sini, eh ngaji tahu sama Bu Fathia dapat pahalanya besar, loh ngaji. Boleh, Bu? Boleh. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di surga. Boleh, kan, Bu? Imam Syafi'i, rahimahullah Beliau berkata, "Aku suka banget kumpul dengan orang baik-baik." Aku suka banget kumpul sama orang baik-baik walaupun mereka bukan golonganku. Kenapa? Karena aku berharap bisa seperti mereka dan aku berharap bisa mendapatkan syafaat dari mereka, coba. Jadi kalau ada pengajian, kenal kayak nggak kenal kayak dateng Walaupun mereka bukan kelompok kita, bukan sirkel kita, bukan geng kita, Dateng Jangan berpikir, ya Golongan si dia enggak ah gitu. Allah kan enggak enggak memperhatikan atau tidak melihat siapa musuh kita. Kita mau enggak duduk di majlis ilmu, kita mau enggak kumpul dengan orang baik-baik. Kalau untuk urusan dunia mungkin kita punya perasaan begitu. Ya itu menengah ke bawah, ya itu menengah ke atas. Bukan masalah kastanya, tapi kadang-kadang kita punya perasaan enggak agak minder ya bu ah itu menengah ke atas kayaknya saya nggak berani kalau menengah ke bawah datanglah atau kalau misalnya kita datang ke menengah ke atas untuk merubah mereka menengah ke bawah untuk merubah mereka datang semua gitu tapi untuk urusan akhirat nggak begitu kalau untuk urusan dunia hati kita terkadang berpikir dunia Orang melihat kita dari sisi dunia, maka kita menyikapinya dunia lagi, terkenang begitu. Tapi kalau untuk urusan akhirat, jangan perlihatkan itu. Nggak usah peduli dengan urusan itu. Kenapa kalau urusan akhirat yang akan menimbang, yang akan mengambil pahala itu kita semua? Makanya ada ulama berkata kalau ibadah jangan tawadu' Jangan tawadu kalau kita datang pertama, ya sudah kita berada di barisan paling depan. Jangan saya di belakang aja deh ya Allah tawaduk ndak. urutan paling besar pahalanya di barisan pertama. Yang paling besar lagi mana Bu? Di belakang imam nih imam nih di belakangnya. Kalau laki-laki suami kita, anak laki-laki kita, ajarkan mereka berdiri di belakang imam. Kalau imam salah, dia yang luruskan, dia yang menggantikan jadi imam. Imam batal dia maju gitu Itu pahalanya paling besar bro. Jadi urutan pahala yang paling besar itu Sob pertama Sob kedua Terus begitu bro. Walaupun justru ada yang detail lagi Pertama yang di belakang imam Kedua yang di sebelah kanannya Ketiga sebelah kirinya Begitu seterusnya bro. Jadi kalau misalnya lagi ibadah Kejar pahala itu Tidak usah tawadu Sama halnya kurban sama halnya puasa, saya yang harus puasa, saya yang harus kurban. Jangan Pak RT mau kurban, Bapak aja di tahun ini. Saya mah gak apa-apa, kapan-kapan jangan. Kita yang harus kurban gitu jadi untuk urusan ibadah. Kalau bisa, kita ada di dalamnya, untuk urusan akhirat kita ada di dalamnya. Gitu jadi sama nih, Bu. Kalau ngaji menyebarkan ilmu, nggak boleh peduli, Bu. Mau ke bawah, kayak menengah ke atas. Kita kumpul semua Kenapa Allah nyebut nama kita satu persatu Makanya saya tertarik dengan kalimat Gus Baha Gus Baha bilang begini Saya bahagia sekali kalau ngajar Memang demikian ibu. Saya bahagia kalau ngajar Kenapa itulah momen saya bertawabat Ibu tahu Orang mengajak kepada kebaikan Semua makhluk di lautan mohon ampun buat kita Adakah yang lebih indah dari ini? Setiap kita mengajak kepada kebaikan seluruh hewan di lautan, mohon ampun buat kita. Jadi dosa kita diampuni lewat pertemuan ini. Gitu. Adakah yang lebih indah dari ini? Jika kita ngajak mereka kepada kebaikan, kemudian mereka berubah lewat kita. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah karena dirimu, lewat dirimu. Maka, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Coba, adakah yang lebih hebat dari ini semua? Enggak ada jadi maka disitulah ketika kita ingin sekali gitu ya, Bu. Ya, ingin sekali uh, mendapatkan anugerah, kenikmatan, pahala. Udah kumpul dengan orang baik-baik, jadi boleh ya, Bu. Kita punya motivasi ibadah agar kita mendapat pahala atau syurga. Berharap apa? Kumpul dengan mereka di sana nanti, insya Allah. Lantas, apa yang ketiga? Motivasi ibadah kita yang ketiga yang paling bagus adalah karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu perhatikan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni semua dosa, tapi ibadahnya gak ada yang bisa ngikutin ibu. Tak ada yang bisa ngikutin beliau, sampai kakinya bengkak, sampai kapalan. Aisyah sendiri tidak bisa ngikuti Apa kata Aisyah? Ya Allah, bukankah dosamu sudah diampuni? Bukankah kau sudah dijamin masuk surga? Kenapa? Kenapa sholatmu seperti ini? Kata Aisyah. Apa jawaban beliau? Afalaku nu'ud dan syukuron. Apakah aku tak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena sudah dijamin. Justru karena sudah diampuni Kalau sudah diampuni Kalau sudah dijamin Malu kalau ibadahnya biasa-biasa saja Sama halnya ibu Kita pernah kelas 1, pernah kelas 2, pernah kelas 3 Ibadah kita pernah nih bu. Tadi contoh ya bu Kita nggak berani kan bu ninggalin sholat Berarti motivasinya karena rasa takut. Disuruh berzina, enggak ah, takut gitu kan, Bu? Ada rasa takut di sini. Tapi kadang-kadang ibadah kita karena nomor dua mau pahala. Kapan itu? Biasanya bulan Ramadan, ya Bu? Ya, eh ngaji tahu pahalanya berlipat ganda kan gitu. Eh, bulan Ramadan kalau sedekah pahalanya berlipat ganda. Kita bulan Ramadan ibadah kita luar biasa kan, Bu? Kita begadang, kita nahan lapar Sholat tarawih, sholat sunnah Kenapa? Karena kita tahu pahalanya dilipat gandakan Makanya ibadah kita saat mengejar pahala Mayoritas di bulan Ramadan Itu ibadah kita seperti seorang pedagang yang mau dapat untung Tapi ketika kita motivasinya adalah rasa syukur Itu udah lewat semua tuh. Kita dapat rezeki ya Allah Alhamdulillah dapat rezeki banyak Langsung kita berikan ke Fulan ke Fulan ke Fulan Saat kita bersedekah Apa yang ada dalam diri kita? Bersyukur Ya Allah dapat rezeki banyak banget Langsung kita titipkan kepada Fulan, fulan, fulan Kenapa? Bersyukur karena dapat rezeki yang banyak Sama hanya ya Allah kita sehat Maka saat kita memperbanyak sujud Karena Allah memberikan kita kesehatan Itu motivasinya adalah Rasa syukur Sebagai contoh misalnya Jamaah di uh, pengajian Jakarta Garden City jalan-jalan ke puncak Senang gak Bu? Senang kan kita jalan-jalan ke puncak Ternyata hujan deras, jalanan licin Dek-dekan gak Bu? Yah, pas nanjak jalanan licin gitu Bu aduh Astagfirullahaladzim gimana nih langsung kita baca doa Remnya kadang-kadang pakem, kadang-kadang blong deg-degan kan bu, gitu. Dengan tertatih-tatih, dengan terseok-seok, itu bis tetap jalan. Nanti mundur lagi, maju lagi, sampai di tempat tujuan. Padahal kita dewas-was, ada yang jatuh ke jurang, ada yang kecelakaan, terus bis kita selamat gitu. Apa yang akan kita lakukan itu? kita akan sujud syukur ya Allah, kau berikan hamba selamat ya Allah. Langsung sujud Ibu. Waktu sujud apa karena pengen dapat pahala? Enggak kan, Bu. Waktu sujud apa karena satu sama Allah? Tidak kan, Bu. Dorongan sujud itu karena bersyukur sama Allah dengan anugerah yang luar biasa kan, Bu? Keselamatan, kesehatan maka kita terkadang berada di posisi nomor tiga, tapi setan tidak akan pernah membiarkan kita di posisi itu. Ditarik lagi sama setan untuk turun ke level kedua, ditarik lagi sama setan untuk turun ke level ketiga, dan begitu seterusnya, maka iman kita naik turun. Begitu, itu yang kita hadapi. Maka kata Allah, apa setelah meminta kita untuk memiliki rasa takut? Yang kedua, waltan, gerendam, semua, kondaman, lihat. Hendaklah masing-masing individu menyiapkan bekal untuk hari esok Maksudnya apa bu? Maksudnya bekal saat hari kematian Bekal saat di hari kiamat Contoh saja kita pergi ke Bandung Kita pergi keluar kota Ibu pulang kampung gak akhir tahun? Pulang kampung Ibu waktu pulang kampung apa yang dibawa? Semua uang baju, makanan, oleh-oleh apalagi? ATM tuh pasti itu ya. <guruh> bawa barang banyak kan, Bu? Semua diangkut kalau bisa ayam di kandang diangkut, kulkas uh, apa juga diangkut. <guruh> Bayangkan pergi antara dunia ke dunia. Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Surabaya, kita pulang kampung bawa bekalnya banyak banget. Kenapa? Kita takutkan bu kehabisan bekal di perjalanan ke saat macet gak ada air, gak ada makanan Kita takut kehabisan bekal di tengah jalan Perjalanan dunia dengan dunia saja Kita takut kelaparan, kita takut kehabisan bekal Pernah gak bu kita terpikir Bagaimana perjalanan ke negeri akhirat Apakah kita pernah takut kehabisan bekal ibu? Pernah terpikir ya Allah nanti kalau dihisap bagaimana kalau kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Nanti kalau meninggal kira-kira kita mudah apa susah gitu. Itu orang kalau mikir mati, mikirnya mati itu pasti dia ibadahnya maksimal. Ya Allah kalau saya mati gitu. Kalau saya meninggal di perjalanan, kalau saya melahirkan meninggal, itu pasti ibadahnya bagus ibu. Sekarang gini, contoh, ada orang kasih kain kafan. Bu, ini kain kafannya buat persiapan ibu meninggal nanti, apa perasaan ibu saat itu? Takut kan? Takut pasti. Bu, ini kain kafannya buat persiapan nanti ibu meninggal. Ya Allah, takut. Kita pasti akan ibadah Sekarang ganti, ada yang kedua Bu, ini ada uang 100 juta Ibu Rencananya buat, mau buat apa Otak kita mikir dunia Nah kayak kita. Gitu. Jadi kalau kita mikirin dunia Mikirin harta Seakan-akan umur kita panjang Banget gitu bu Maka kita terkadang dilalaikan oleh dunia Saya kemarin Ketemu seorang ibu dalam sebuah pengajian. Saya salut. Ibu ini pun ceritanya sambil nangis. Dia punya anak pertama. Anaknya itu manajer di salah satu BUMN. Gajinya 20 juta ke atas. Lagi di puncak karirnya. Tiba-tiba dia buang. Dia tinggalkan. Ayah ibunya nangis. Kenapa kamu tinggal, nak? Ini puncak karir kamu masih muda sudah berada di posisi ini manajer BWMN gaji sudah besar Kenapa ditinggal? Apa jawaban anak yang laki-laki ini? Bu, kalau saya mikirin dunia Saya tidak maksimal mendidik anak-anak saya uh, Salut banget dengarnya Saya pengen anak-anak saya hafal Quran semua saya pengen anak-anak saya ini aset di surga. Coba Bu, hari gini ada anak yang ngomong begitu sama ibu bapaknya. Saya jadi hampir nangis, Bu. Dan Bu Fatia dia buktikan, Bu, katanya. Dia tinggalkan jabatan itu, dia mulai apa? Catering, buka catering, Bu. Dia jualan nasi kotak, terima pesanan untuk teman-teman yang di BUMN tadi gitu. Dan anaknya empat orang dua sudah hafal Quran. Benar-benar masya Allah dia niatkan bahwa dunia tuh sebentar mah dia bilang. Aku pengen apa yang ada dalam diriku, anak-anakku, istriku kumpulnya di surga. Kalau mikirin dunia lelah dia bilang. Gak akan pernah selesai. Jadi bu saya dengerin anaknya, saya simak saya apa tasmi ya bu ya imaan jadi tasmi anaknya tiga jus bener semua nggak ada yang salah yang kakaknya udah saya haru ibu hari gini ada anak muda ninggalin pekerjaan karena niat itu coba masya allah kenapa dunia itu katanya lelah capek kalau bikin dunia berbeda kalau kita mikir akhirat nggak lama kok dunia nggak lama gitu kan bu kita kalau mikirin dunia suka nangis kan bu jarang mikir akhirat nangis tuh jarang maka orang-orang yang main sama anak-anak, membuat anak-anak bahagia, seneng. Pahalanya seperti hamba Allah yang nangis di tengah malam karena takut kepada Allah, ibu. Anak cucu itu luar biasa. Jadi kalau di rumah liburan, nanti anak cucu datang. Ya Allah, Masya Allah, ini anak-anak ladang pahala gitu. Jadi saat kita diminta untuk menyiapkan bekal Lakukan dari dua pintu Hubungan dengan Allah lebih romantis Manja Kalau nyebut Allah tuh Allah enak Ya Allah anak-anak hamba begini ya Allah ngadu sama Allah Ya Allah cicilan hamba belum lunas ya Allah misalnya. Ya Allah suami hamba lincah Ya Allah belum pulang-pulang Ya Allah bisa. Uh hajat kita banyak banget sama Allah Bu. Salat hajat dua rakaat. Baik sebelum tidur Bebas nih Bu Mau sebelum tidur atau Atau sebelum subuh Kalau salat sebelum subuh Diusahakan salat tahajud ya Bu Kalau salat tahajud kan kapan saja Hajat kita sama Allah banyak Manja sama Allah manja apa -apa Allah apa, apa Allah itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tambah romantislah kepada Allah itu yang pertama yang kedua apa lebih harmonis dengan manusia di usia kita jangan tambah musuh kalau bisa tambah saudara, satu musuh saja sudah bikin kita nggak bisa tidur Apalagi nambah 10 orang, nambah 20 orang Gimana kita tidurnya? Perbanyak teman saja nggak apa-apa dia punya masalah sama kita Dia nggak enak sama kita Yang penting kita enak sama siapapun Kenapa? Kita nggak pernah punya masalah dengan dia Makanya kalau punya musuh malah nggak nyaman kan bu? Tapi kalau kita nggak merasa bersalah, nggak pernah melukai, nggak pernah mengecewakan, kita bebas-bebas saja. Tapi kalau kita merasa punya salah, nggak bisa tidur rasanya itu. Maka lebih harmonis dengan manusia. Siapakah manusia yang paling dekat dengan kita? Itu yang harus kita transfer rasa cinta kita. Ibu tinggal sama mertua nggak? Ada yang tinggal sama mertua? Ibu kalau tinggal sama mertua berarti paling dosanya Paling banyak dosanya sama mertua Diomongi terus gitu mertua Mertua berarti paling banyak dosanya sama mantu Kenapa bisa begitu? Karena anak kandung sama anak menantu berbeda kan bu Kalau kita bilang sama anak kita Nak tidur mulu nak ya Allah bangunlah lah nak gitu Oh anak biasa saja dan kita mengungkapkannya biasa Tapi kalau ngomong begitu sama mantu perang tuh bu Nah ya Allah mantu tidur mulu Perang kan bu beda Jadi kalimatnya sama ditujukannya kepada orang yang berbeda Itu akan berbeda lagi nanti penyikapannya Jadi gimana dong kalau kita ingin menegur anak menantu kita lewat anak Jangan potong kompas lewat anak Anak yang ngasih tahu kepada pasangannya kalau sama cucu gak apa-apa Kita langsung itu cucu kita Karena dia belum paham Tapi kalau sudah paham Baiknya kita tegur lewat anak kita Anak kita nasihati anaknya Kenapa? Itu itu perasaan yang berbeda antara kita ke anak dan anak ke menantu Cuma satu hal Kalau kita pandai berterima kasih kepada menantu Makasih ya nak Sudah menservis anak-anak Ibu misalnya. Ah, mantu sayang banget sama kita, Bu. Jadi kalau kita sayang sama menantu, dia akan sayang sama anak kita. Tapi kalau kita berantem terus sama menantu, menantu otomatis berantem lagi sama sama anak kita nantinya. Terus gimana dong buat lebih harmonis? Lebih baik lagi. Lebih indah lagi. Bahagiakan mereka Sebelum kita meninggalkan mereka Atau mereka meninggalkan kita Bahagiakan Semampu kita Kalau bisa ngajak jalan-jalan Ajak jalan-jalan Kalau bisa ngajak makan-makan Ajak makan-makan Kalau nggak bisa bagaimana Masakan kita Ibu ini saya masak hari ini Cicipin ya bu Mudah-mudahan ibu seneng Masya Allah Memang itu yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Bahagiakan. Nanti kalau mereka sudah nggak ada tuh bu, Ibu mertua atau ibu kandung sudah tidak ada. Yang ada hanya penyesalan. Nyesel. Ya Allah belum pernah kita ajak bahagiakan. Belum pernah kita servis. Nyeselnya itu gak tergantikan ibu. Aduh ya Allah udah gak ada ya. Padahal dulu gitu bu. Mumpung mereka masih ada. Bahagiakan. Numpung mereka masih ada, buat mereka bangga. Kalau orang Islam bu, taat kepada orang tua tiap hari. Terus kenapa harus di, di, diadakan hari ibu, itu hanya momen saja. Beda dengan di, di luar mungkin, mereka jarang ketemu ibunya. Jadi setiap tanggal 22 Desember, baru gitu ya bu ya, sayang sama ibunya. Kalau kita dalam agama kita, setiap hari harus taat sama orang tua setiap hari harus nurut sama orang tua. Terus 22 Desember dijadikan apa? momen saja. Misalnya mau ngasih hadiah, misalnya mau mentraktir, misalnya mau ngasih kejutan-kejutan kecil itu di tanggal 22. Saya pernah lihat di Instagram seorang anak, suami istri, Bu, ngasih kejutan kepada kedua orang tuanya dan mertuanya. Jadi orang tuanya diundang makan-makan, mertuanya juga. Jadi empat orang ya bu, ibu bapaknya sama mertua laki dan mertua perempuan. Di situ setelah makan dikasih amplop, dipikir anak menantunya itu uang. Pas dibuka dia nggak paham kalau itu adalah tiket umroh. Ini apa nak? Gitu, anaknya senyum-senyum aja baca bawahnya itu berangkat ke, gitu ya umroh, setelah paham bangis, doa-doanya sujud syukur ya Allah bisa diberangkatin orang tua sama mertua gitu jadi mereka tuh sayangnya luar biasa padahal cuma jual gorengan anak ini jual gorengan tapi bisa mengumurkan kedua orang tuanya dan mertuanya maka langsung doa terucap dari mereka mudah-mudahan rezeki kalian berkah, mudah-mudahan kalian bahagia dunia akhirat. Itu kalau sudah orang tua nyebut nama kita, harus di atas berguncang hebat mengabulkan doa orang tua kita. Maka mumpung ada orang tua, bahagiakan. Jangan sampai hidupnya dia sedih gitu ya, Bu ya. Bahagiakan. Ini dievaluasi nih bu. mumpung masih ada waktu. Mumpung ada waktu, ada kesempatan, liburan akhir tahun, kan Bu? Ya, liburan akhir tahun, bahagiakan orang-orang di sekitar kita, bahagakan mereka yang selalu mendampingi kita, tambah harmonislah dengan mereka. Jadi, di dua pintu ini, mudah-mudahan. Allah menitipkan surganya buat kita, buat keluarga kita ya bu ya. Jadi kata Allah waltan genap semua pada hendaklah masing-masing individu menyiapkan bekal untuk hari kematian. Orang yang sering berbagi, orang yang sering sedekah, insya Allah kematiannya indah. Mumpung ada momen juga misalnya Cianjur ya bu, saudara kan tadi Cianjur dibantu tinggal transfer mainin jari-jari kita aja mainin jari kita, tinggal transfer ke ini ke itu berapapun itu semudah-mudahan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat nanti mudah-mudahan dua pintu ini bisa kita lakukan semaksimal mungkin lantas apa yang ketiga setelah dibuka dengan intakullah, dengan bertakwa di tengah-tengahnya diminta kita untuk menyiapkan bekal terakhir Ditutup dengan takwa lagi. Artinya apa? Kita berharap tetap ada rasa takwa. Takut kepada Allah sampai akhir usia kita. Jangan sampai kita lupa diri. Siapa kita? Yang ngasih kenikmatan sebanyak ini Allah. Yang mendoakan kita adalah orang-orang terdekat kita. Orang tua kita, adik kakak kita. Kita punya syukur-syukur di momen ini. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang tercinta. Allah SWT tidak terasa jam 11 lewat 1 Mungkin materi hari ini Kita sama-sama bisa evaluasi Bisa muhasabah ya Bu Buat planning Buat rencana yang bagus Kira-kira apa yang akan kita lakukan di liburan kali ini Di aja Bu Di ceklis, pertama hubungan dengan Allah Lewat apa nih? Lewat sholat sunnah kah? Lewat puasa surnahkah? Lewat sedekahkah? Gitu. Di antara cara-cara ini mana yang paling gampang buat kita? Apakah lewat doa-doa kita? Apakah lewat sholat kita? Lewat apa? Eh, sedekah kita? Gitu. Itu dipermudah dicari. Oh, bisanya misal ibu kebetulan tajir melintir gitu ya. Kalau yang tajir melintir biasanya lewat sedekah lebih lebih gampang. Tapi yang punya fisik kuat bisa lewat puasa sunnah, bisa lewat salat salat sunnah, checklist. Terus hubungan dengan Allah siapa? Checklist lagi nih pertama ibu kita, nih tanggal 22 saya mau ngasih hadiah apa nih? Terus ayah kita, anak-anak kita, liburan saya mau membahagiakan mereka lewat apa? Mau makan-makan, mau jalan-jalan, atau mau bakar-bakar, nah, kan akhir tahun tubuh. Boleh gak sih? Boleh, yang penting jangan bakar rumah bakar ikan, bakar apa kumpul lah di rumah. ajang silaturahim. yang terakhir apa? terakhir setiap kita membahagiakan orang-orang yang kita cinta, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul Alam biswab, itu bisa saya sampaikan jika ibu dan bapak, eh, maaf jika ibu-ibu dan adik-adik ada yang ingin bertanya, saya persilahkan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Saripah. silahkan Mbak Saripah. udah hafal ya di di luar tema juga nggak papa hari ini cuma mengingatkan biar nggak ada penyesalan kan bu namanya juga muhasabah terus kalau muhasabah per tahun di sini ada acara nggak nanti tanggal satu malam Januari nggak tahu Biasanya ibu ada acara zikir bersama gitu kan bu Ada acara zikir bersama Di dekat-dekat masjid rumah kita maka lakukan Zikir bersama mereka Terus kalau nggak bisa muhasabah di akhir tahun Setiap malam juga kita bisa muhasabah ibu Setiap malam Contoh misalnya gini Hari ini gitu kan bu? Kita kan mau tidur kan rebahan dulu kan bu, pikiran kita kemana-mana nih kita ingat, hari ini saya ngapain aja ya oh alhamdulillah saya ngaji di JGC alhamdulillah saya sedekah alhamdulillah saya mendampingi anak alhamdulillah, begitu bu oh alhamdulillah lebih banyak amal solehnya, maka kita ucapkan alhamdulillah tapi kalau malam itu kita ingat, ya Allah hari ini saya ngapain ya berantem sama suami marah ngomel anak-anak ngerumpi dua jam nonton tv sampai lima jam ya Allah astagfirullah baca istighfar minimal 100 kali tiap malam ibu bisa muhasabah sebenarnya jadi gak perlu nunda nanti ah akhir tahun saya muhasabah enggak juga gitu setiap malam memuhasabah diri Namun kalau akhir tahun Muhasabahnya dalam skala besar Selama satu tahun Saya ngapain aja nih Ibadah saya bagaimana Hatam berapa kali Al-Quran gitu. Setahun saya hatam berapa kali nih. Ternyata gak hatam-hatam kecuali Ramadan Ya Allah Astagfirullah Setahun kira-kira kita lihat ke kemana aja nih Ke hal-hal positif atau apa Pengeluaran kita Kan ada tubuh catatan pengelolaan tiap bulan Alhamdulillah untuk kebuatan anak-anak Untuk kebaikan gitu. Itu yang dimaksud Dievaluasi di muhasabah Sehingga kita bisa meningkatkan Hal-hal yang sudah baik Meninggalkan hal yang Ternyata buruk Demikian Allah Gak ada pertanyaan Ibu-ibu kagalau, cucu udah kumpul ya bu Alhamdulillah cucu dan anak saya juga kumpul Sudah seminggu Seneng memang, kumpul tuh seneng Di dunia kumpul seneng ya bu Apalagi di surga nggak bisa kita bayangkan kumpul sama anak cucu Di, di syurga bu. Jika ada yang ditanyakan di luar tema juga nggak apa-apa tumben ibu biasanya pernah ngangkat tangan loh om, Berebut hari ini Karena sudah semuanya udah hafal ya oh, Tinggal di muhasabah saja nggak apa-apa ibu Jangan dipikirkan tentang pertanyaan Sekarang saya yang bertanya saja sekarang saya bertanya ya Bu, mohon maaf. Pertanyaan pertama adalah, berapa kali kita membahagiakan orang tua kita? Berapa kali kita mengajak mereka makan? Berapa kali kita ngasih hadiah sama orang tua kita? Dan berapa kali kita meringankan pekerjaan orang tua kita Itu satu Kita sama-sama renungkan Jadi berapa anggaran yang sudah kita berikan ke orang tua Kalau orang tua sudah meninggal Berapa kali kita sudah sedekah jariah atas nama orang tua kita Orang tua kita sudah nggak ada nih Berapa kali kita sedekah atas nama orang tua kita? Berapa kali kita kurban atas nama orang tua kita? Itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua. Untuk suami. Apa yang sudah kita lakukan untuk membahagiakan suami kita? Berapa kali suami marah? karena kesalahan kita berapa kali suami nangis karena bahagia mendapatkan istri seperti kita berapa kali juga kita membuat suami mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terakhir berapa kali kita sholat tahajud bareng suami sholat bareng puasa bareng mengadakan satunan bareng dengan pasangan itu yang kedua yang ketiga untuk anak-anak Berapa kali kita membelai anak-anak kita dalam waktu satu hari Satu hari berapa kali kita membelai anak-anak kita Berapa kali kita memeluk mereka dan mencium mereka Tapi berapa kali kita melukai hati anak-anak kita Berapa kali anak-anak kita kecewa memiliki ibu seperti kita Pernahkah anak-anak bangga punya ibu seperti kita? Dan berapa kali pula kita menyebut anak-anak kita dalam sholat malam kita? Jawab dengan hati dan perasaan yang kira-kira bisa menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti, insya Allah. Karena materi yang kita dapatkan sesungguhnya bukan hanya dihafal Tapi kita aplikasikan Pulang ke rumah Apa yang akan kita berikan kepada orang-orang tercinta di rumah kita Cium tangan suami Kalau ada orang tua, cium tangan orang tua Minta redog sama orang tua Anak-anak ujian, bantu dan dampingi Anak-anak liburan bahagiakan, Tahan amarah ketika kita ingin Marah kepada buah hati kita Mereka gak pengen sebetulnya mendengarkan kita marah Tapi terkadang mereka lupa membuat kesalahan Yang membuat kita marah sama mereka Maka hal yang kecil-kecil ini Mudah-mudahan mampu membuat Allah Redo Satu kata Allah Redo maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi satu kata yang membuat Allah murka Allah pun akan memasukkan kita ke dalam neraka Mudah-mudahan pertemuan terakhir di 2022 ini Ibu-ibu juga bisa memaafkan saya ya Kalau saya banyak salah, banyak hilaf Ada tutur kata yang kurang berkenan, Saya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah, kita manusia punya kekurangan, punya kesalahan. Mudah-mudahan di penghujung ini, di penghujung tahun ini, kita bisa berubah keburukan menjadi kebaikan dan bisa meningkatkan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Allah SWT itu saja yang bisa sampaikan untuk pekan ini, untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa memuhi diri masing-masing selesai dari pengajian hari ini jika ada kesempurnaan milik Allah, jika ada kekurangan dari saya mohon dibukakan kapitum yang sebesar-besarnya kita tutup dengan doa pertutupan bersama-sama subhanakallahumma wabihamdika syahadu allah ilaha ila astaghfiruka wa atuhbullah abillah intafiqadidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nya nomor yaitu ee adalah